Oke, ini sudah selesai kita obras dan tanpa dalam seperti ini, kurang lebih kayak bantal pada umumnya. Dan kalau misalnya kita balik, kayak kita balik, Serius ya, guys. Kayak kita balik, dan kita lepas. Nah, ini untuk bagian belakangnya, nah, seperti ini dan ini untuk bagian masukin si bantalnya, seperti ini dan ini tampak bagian depan, nah seperti ini. Oke dan coba kita isi pakai bantal ya. Oke kita isi bantal dan ini bantalnya sudah Persiapan gede banget di Bantam. Kita isi bantal, dan ini bantalnya mengental banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja my Tutorial Di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat bantal figura atau bantal frame Yang model figuranya seperti ini Jadi bantal frame nya itu bantal figura Beda ya kalau misalnya bantal frame pada umumnya dia ya, frame nya itu sama dengan si badannya ini Sama-sama kuning ya Tetapi di video kali ini kita membuat bantal frame yang model figura Jadi ini frame nya itu beda ya seperti ini dan bagaimana cara proses cuttingnya dan cara proses jahitnya ikutin terus video tutorialnya ya dan yang baru menemukan channel aja Homet silahkan di subscribe dulu ya di bawah dan lanjut sekarang ke tutorialnya oke dan sekarang saya sudah di mesin jahit seperti biasa dan kita sekarang akan menunjukkan atau membuat tutorial cara bagaimana menjahit bantal figura atau bantal frame yang berbentuk figura yaitu frame-nya itu beda ya dengan si bantalnya yang sudah kita jelaskan tadi uh, di cara cutting oke okay, dan sekarang kita lanjut uh, ke cara penjahitannya bagaimana dan ini mesinnya sudah kita nyalakan dan oke okay. oke okay, dan ini ada dua lembar untuk bagian di lebar si bantalnya dan yang ini ini dua lembar untuk di bagian si panjang bantalnya yaitu Bantalnya sudah kita jelaskan tadi Yang ini untuk lebar bantalnya yaitu 50 cm Dan ini untuk panjang bantalnya yaitu 70 cm Dan kita ambil satu lembar dulu Nah ini untuk yang 70 cm kita taruh di sini, Ya dijepit pakai ini Dan kemudian yang ini yang bagian pendeknya juga di, diambil satu lembar Dan kemudian ini saling ketemu motif ya Ini motifnya sebelah atas dan yang ini motifnya sebelah bawah Nah ditaruh seperti ini kurang lebih kemudian di sini kita akan menjahitnya. Saat ke sini ya, ngikutin si polanya ini. Oke, nah seperti ini, udah kita jahit, ngikutin polanya ya. Kemudian yang lembaran yang pendek ini kita angkat ke atas ke sini. Kita taruh di sini, jepit. Kemudian kita ambil yang panjang itu yang 70 sentinya kayak ditaruh seperti tadi kemudian kita jahit lagi nah yang lebar ini kita angkat lagi ke depan seperti ini kemudian kita ambil yang terakhir yang pendeknya yang 50 cm tadi ya dan ditaruh di atas seperti ini oke kita jahit seperti ini kemudian yang ini kita gabungkan dengan yang terakhir yang ini ya bukan yang terakhir Oke Oke jadi cara menggabungkannya itu gampang tadi ya yaitu pendek yang lebar 50 cm kemudian yang panjang yang lebar 70 cm kemudian yang pendek lagi yang ini yang 50 cm lagi kemudian eh, yang panjang lagi yang 70 cm nya oke dan kalau sudah begini kita tinggal dibalikan aja aja yang dibalikin seperti ini kemudian yang sebelah sini juga sama ya dibalikin seperti ini oke dan yang sebelah sini juga sama ya Oke, kalau misalnya sudah begini, sudah seperti ini, kita tinggal menjahitnya. Untuk bagian ini ya kita jahit. Kalau nggak dijahit nanti eh, Takutnya malah nggak sinkron, nggak raladi gitu ya. Oke, kita jahit di sini. Oke, seperti ini kita selaraskan. Jadi. Sudut atas sama sudut bawah ini harus sama ya Biar tidak mencong Kalau sudah begitu Kita jahit Oke, Kita rata-ratakan Untuk membentuk si figura plan yang ini kita jahit seperti ini ya dan ini sudah sampai ke sini oke jadi seperti ini ya hasilnya nih kayak figura gini jadi ini untuk bagian lebarnya yang 70 cm-nya dan yang sebelah sini ini untuk yang 50 cm-nya dan yang sebelah sini juga yang 70 cm-nya dan yang ini yang 50 cm-nya jadi ngebentuknya seperti ini ya kurang lebih jadi kayak ngebing kayak gitu kayak buat figura foto nah seperti ini dan ini ukurannya yaitu 70 cm kali 50 cm menyesuaikan dengan si bantalnya dengan si ukuran bantalnya Kalau misalnya uh, ukuran bantalnya lebih besar, contoh yang ukuran bantalnya king coil yang ukurannya 55 cm kali 75 cm Kemungkinan uh, si bingkainya ini juga harus menyesuaikan mengikuti si ukuran pola bantalnya ini gitu, Karena ini pola bantalnya 50 kali 70 jadi bingkainya pun ini yaitu 50 kali 70 tetapi tidak 50 kali 70 banget ya kita kita kurangin yaitu 48 cm kurang lebih ya bingkainya ini 48 cm kali 68 cm gitu kan oke dan lanjut saja sekarang ke pemasangan si bantalnya ya Oke dan lanjut saja sekarang ke pemasangan si bingkai ya di bantalnya ya dan ini bantalnya atau si badan bantalnya dan ini bingkainya Nah kita masangnya itu dari yang lebarnya dulu, yang 50 cm dulu Nah seperti ini ya, dan cara pemasangannya Ininya sebelah dalam dan pinggiran ininya ada sebelah luar ya. Nah seperti ini cara pemasangannya, nah seperti ini nah, seperti ini, ini adanya di sebelah dalam seperti ini Dan ini pinggiran ketemu sama-sama pinggirannya ya seperti ini kemudian kita samakan antara ujung ini sama ujung yang sebelah sini ya oke antara ujung nih antara ujung ini jempol saya nih antara ujung ini sama antara ujung ini harus sama ya nah seperti ini kurang lebih nah seperti ini kurang lebih ya secara pemasangannya dan kita taruh di sini ini bisa ditempelkan dulu, dijahit dulu, ataupun bisa langsung, ini untuk bagian badan belakangnya, bisa langsung seperti ini, bisa ya. Tetapi, biar memudahkan, karena ini tutorial, jadi kita ditempelkan dulu ya, ditempelkan dulu. Ini di sini, kita tempelkan dulu. Nah, berhenti di sudut, kita putar ke sini. di sudut diputar lagi. Nah seperti ini ya proses cara penempelan si bingkainya. proses penempelan si bingkai bantal frame selesai cara penempelan atau cara menempelkan si bagian bingkainya oke cara penempelan si bingkainya seperti ini ya seperti ini kurang lebih ya penempelannya terus kemudian ini badan belakangnya kita klim dulu ya bagian atasnya ini di klim. satu tekuk dua tekuk kecil saja Dan kemudian untuk bagian lidah bantalnya tadi di mana ya? Oh ini. Nah ini bagian lidah bantalnya juga sama ya dikelim pinggirannya. Nah seperti ini. Oke kemudian yang ini dibalik jadi di sebelah bawah. Nah seperti ini. Ini singkirkan kemudian. Yang ini yang sudah kita tempelkan tadi, bantal yang sudah kita pasang figura, nah seperti ini. Oke, kemudian ini badan bantal yang sudah kita kelim barusan, ini taruh di sebelah bawah, dan yang ini yang sudah kita tempel figura ditaruhnya sebelah atas. Jadi dipasang dari bagian bawah dulu ya, yang lebar 50 cm, nah seperti ini. Nah, ini bagian dalam ini. Ini sama-sama motif, ketemu motif ya, seperti ini, ditaruh di atasnya seperti ini. Samakan dulu sudut-sudutnya ujungnya. Kalau sudah sama, kita tinggal menjahitnya. Oke nah di sebelah bawah ini dipasang lidah Karena biar memudahkan Jangan di taruh sebelah bawah ya Kita balik aja Biar paham ya cara pemasangan si bagian lidahnya Kita balik aja sebelah sini Nah, yang saya bilang barusan ini untuk bagian badan belakang Yang kita kelim tadi Nah, kemudian si lidahnya ditaruh di atasnya ini Nah, seperti ini Oke Jadi lidahnya ini fungsi untuk menutup bagian badan belakang nanti ya Karena yang badan belakang ini tidak dijahit Yang di kelim kita ini tidak dijahit dengan yang ininya Tetapi yang ditempelkan dengan badan yang depan ini Yaitu si lidahnya ini dan kalau sudah kesini, ini sudah mau selesai ya. Dan selesai. Nah seperti ini ya kurang lebih ini jadinya. Ini untuk bagian dalamnya. Dan sekarang kita akan mengobrasnya di sana dan ini untuk bagian lidahnya ya. Kalau misalnya bagian ngobras gak usah ditutorialkan ya. Udah paham ya cara mengobras mah. Dan kita akan mengobras di sana. Seperti ini nih contohnya. Dan ini figuranya atau frame-nya, oke? Okay. Semoga di video kali ini bermanfaat ya Dan jangan lupa di share videonya dan di like videonya Dan yang gak paham Yang mau request atau apapun itu Yang mau bertanya silahkan komen di bawah Atau bisa follow saya Di si IG saya aja dan Jainudin Hanap Silahkan DM ya saya kalau misalnya ada yang mau bertanya seputar Jainudin Jahit Dan ini batanya seperti ini See you next video dan bye bye Selamat menjalankan ibadah puasa ya